USDJP bullish, waspadai sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USDJP terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di area kritis.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 Sebaliknya, waspadai jika harga USDJP terus bergerak ke bawah dan menembus level 123.75, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 123.46. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212